serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik-kabar bahagia dan terbaru sekitar Lesnar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mani-mani santai pagi kalian saat ini penghimpin akan memberikan informasi menarik untuk mengawali perjumpaan kita Itulah persahabat ada momen sisa kemarin ya dari Bunda Lesti dan Papa Bilar Saat datangi Paris Krim Kita lihat foto barang Dengan emasnya yang tersenyum Aduh, Masya Allah banget ya sepertinya nih Emasnya ini adalah Bagian Star Lovers ya Mudah-mudahan semakin banyak support Dan dukungan dari orang-orang baik Dan kita doakan selalu untuk idola kita Semoga selalu diberikan kemudahan Apapun yang dilakukan Dan semoga Dijauhkan dari orang-orang yang ingin Berniat tidak baik, amin Momen ini pun persahabat diripos kembali Oleh akun Sabonotoring atas Leslar Ada kalimat cancel juga yang dituliskan Sisa kemarin ya sepertinya si emasnya manis-manis gitu deh Katanya tuh aduh Allah banget ya Garis keras Leslar Kita bangga kita bahagia sekali Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan Dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai keluarga Leslar Berikutnya, persahabat, kita lihat juga ada spesial nih, dari si orang baik ya. Kak Hara mengunggah sebuah postingan video. Di situ ada Bunda Lesti Kejora, yang lagi dinner bareng ya, dengan tim Kak Hara, Masya Allah. Dan ternyata, semalam, ini semuanya ditelatir oleh Bunda Lesti. Aduh, Masya Allah banget dia ya, si orang baik. Ternyata traktir semua tim dan tentunya Kak Wadahara Masya Allah memang benar-benar orang baik. ya. Ini adalah kesayangan kita. Semoga berkah barokah dan rezekinya juga semakin lancar. Amin. Kita lihat juga para sahabat. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Lesti Bilar underscore Leslar. Banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan oleh para sahabat. Salah satunya dari akun Turia Tianti mengatakan Masya Allah, semoga berapa rezekinya Leslar Amin tuh persahabat ya Kita doakan nih, mudah-mudahan selalu lancar rezeki dalam kesayangan kita Dan berikutnya persahabat Ini ada momen juga nih, semalam di rumah Leslar Papa Bilar lagi main biliar bareng dengan kok Chris Rian Dan ada juga Roy Ricardo persahabat ya Lepas pusing dulu tuh <laughs> Ini sih luar biasa, bapak bila selalu membuat kita salvok dengan penampilan, apalagi kalau soal ganteng, jangan ditanya lagi persahabatnya warga Konoha, pastinya baper habis nih, terusus emak males lar, Mudah-mudahan semakin kompak ya untuk mendukung yang terbaik, apapun itu buat idola kesayangan kita. Dan berikutnya, ada sebuah info juga nih untuk kita semua dari L2W, disimak persahabat. Info ini semalam diunggah oleh L2W Donasi koin Jux Bersama Leslar dukung pendidikan inklusif anak disabilitas Ini sih kebanggaan juga persahabat ya Selalu membuat kita bangga Buat yang suka cari koin di Jux Donasikan ya buat Project L2W X Unicef Tuh kembali kita dibuat bangga Project L2W terbaru bersama Unicef Mudah-mudahan lancar dan apapun yang dilakukan dipermudah. Amin. Dan kita lihat juga persahabat di sini ada sebuah kalimat info caption yang dituliskan buat pejuang layangan yang banyak koinnya jika kalian mau donasi tapi terkendala dana bisa donasikan koin-koin kalian di Jux ya, yuk donasikan koin-koin kalian di Juks untuk anak-anak disabilitas di Indonesia. Link donasi ada di rooms Jux lesti kejora ya, tersahabat. Ini info penting ya untuk para yang ingin berdonasi kalian juga bisa bersahabat ya, donasikan koin-koin kalian di Jux. Dan berikutnya, semalam juga Papa Bilar menginfokan nih soal Leslar Metaverse. Bersahabat ya, siapa yang sudah bergabung di Leslar Metaverse, coba komen di bawah kata Papa Bilar. Wow, siapa ini yang sudah bergabung? Semangat terus ya untuk Papa Bilar. Dan di sini kita lihat ada sebuah penjelasan nih dari Leslar Metaverse, sahabat ya. Selamat datang di Lesland Metaverse ini diunggah Papa Billar semalam. Sebuah elemen baru ditemukan yang merupakan dasar yang sangat dibutuhkan untuk penciptaan dunia virtual baru. Royalis adalah penguasa utama dunia ini dengan raja dan ratu mereka. Kemudian kita memiliki the Militech yang berfungsi sebagai tentara dan penjaga perdamaian dari Metaverse. Tu, persabed ya. Ini sih tentunya. Penjelasan singkat, mudah-mudahan lesson metafor terus berkembang, sukses, dan jaya. Selanjutnya, kita juga tentunya harus mendukung idola kesayangan kita, Bunda Lesti, terkhusus di acara HUT ANTV yang ke-29, karena Bunda Lesti ini masuk juga nih di deretan selebritis terkeren. Kita wajib voting, Sobat ya, di sini ada sebuah info yang diunggah oleh Leslar Anuskor Seed. Vote selebriti terkeren favoritmu. Yuk ikutan voting selebriti terkeren versi HUT ANTV ke-29. Dan dapatkan hadiah eksklusif. Pilih selebritinya dan saksikan pengumumannya di acara puncak perayaan HUT ANTV yang ke-29. Indonesia bangkit. Sabtu 26 Maret 2022 hanya di ANTV. Karena tinggal tiga hari lagi bersahabat yang idola kita tampil. Yuk sama-sama kita buktikan. vote dari sekarang. Semoga... Bunda Lesti bisa mendapatkan predikat menjadi selebriti terkeren Dan kita lihat bersahabat ya tuh Nama Bunda Lesti setelah terpampang nyata Dan saingannya juga bukan main ya Artis-artis luar biasa Kita harus buat sekarang tunjukkan kekompakan dan kesulitan kita Semoga bersahabat Lesti Kejora bisa memenangkan predikat menjadi selebriti